Nanti kami berbuka puasa. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mungil Bola Kita ngebolang dulu guys, ngabuburit. Dia cari takjil atau tempat berbuka puasa yang paling keren di Samarinda Ikut terus video kami, Metal Jalan yang menuju ke puncak Itu eh, Macet jalannya Di lampu merah Depan kantor DPRD Samarinda Jalannya macet sehingga 2 kilo Jadi kita putuskan Putar balik Untuk melewati Jalan alternatif Yang ada di belakang Terbalik guys Terbalik uh, Aduh, rasa halus Udah jalannya kecil, terus di mananya, mananya di mananya. inilah jalan alternatifnya guys cukup sempit juga ya jadi ini untuk darurat saja menghindari kemacetan di lampu merah sana Udah kecil. ini jalan yang kita perlukan ini di waktu yang begini nih arah kanan kan? Oh, tahu. kita lewati di. tempatnya. kita lihat. ini jalannya kanan Ini tetap macet. cuma tidak seberapa. tuh ada orang jualan seperti pasar juga. Oh, iya. ini ini jalan kecil juga tetap macet. macet seruannya orang-orang cerita Duh, berbagai macam Lame. aktivitas warga ya guys di jalan M Said menjelang berbuka puasa sangat padat guys, uh, Oke, okay. kita lewat sini. Biar mau itu puncaknya sana. Kita lewat sini nih bisa menuju itu ke puncak karena lewat sana nggak bisa terus kayaknya sampai terbuka. Okay. Oke. Kita lewat. Lampu merahnya di sana jadi ngeliling, di sini dapatnya agak cepat. Kalau di sana mungkin 10 kali lampu merah, kalau kita tidak mutar tadi 10 kali, lampu silih berganti 10 kali lah. Kalau di sini cukup 2 kali lampu merah, sudah bisa kita nembus. Sini kurang macetnya. Inilah guys Kedai Tanjakan 21 Tempatnya cukup luas Anginnya juga sejuk Angin sepoi-sepoi Kita berada di puncaknya Terlihat pemandangan Pemukiman warga di bawah Jadi, di sini tempatnya nongkrong yang sejuk, segar, romantis, dan makanan yang mengenyangkan. Kalau kawan